Mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, Bapak Ibu dosen uh, yang ikut pada program Modul Nusantara Pada edisi ini kita akan meliput profil dari tokoh inspirasi Provinsi Riau yaitu Bapak Suheri Nah pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai seorang tokoh yaitu Profesor Dr. Haji Masih. Rasul Hamidi Ya, beliau merupakan profesor guru besar dari Universitas Riau, oke okay, pada jurusan uh, lingkungan, ya dan perairan. Nah oleh karena itu anda sangat beruntung pada pagi hari sudah datang di sini, ya uh, seorang ahli di tempat Bapak Suheni di uh, kolamnya. Nah kita lihat kolamnya di sini dan Prof bagaimana pendapat anda? terhadap uh, apa yang sudah dilakukan oleh uh, Bapak Suhaimi di uh, kolamnya ini? <tuk> <tuk> uh, yang dilakukan oleh Saudara Suhaimi ini adalah uh, suatu uh, penerapan ilmu di dalam bidang budidaya ditambah dengan uh, ilmu yang bersangkut tahu dengan uh, bisnis, agribisnis. Nah, agro bisnis atau agri bisnis yang merupakan eh, didapatnya dari yang pertama budidaya itu didapatnya dari fakultas Perikanan Universitas Riau dan kalau untuk agri bisnis didapatnya dari eh, Universitas Islam Riau yang merupakan eh, cikal bakal dari ilmu mereka untuk diterapkan di uh, perkolaman budidaya ikan patin yang ada di uh, koto masjid ini atau kampung uh, patin. Nah, saudara Syuhaimi telah menerapkan ilmu-ilmu tersebut, sehingga dia sangat berhasil dan sudah berjalan cukup lama, lebih dari 10 tahun sudah, dia uh, melakukan inovasi-inovasi uh, dalam menerapkan ilmu tersebut sehingga uh, ini sudah mendapat kunjungan dari berbagai-bagai uh, masyarakat kah? dari tokoh-tokoh uh, sehingga uh, terakhir dari uh, Pak Sandiago Uno ya. uh, Menteri Kreatif Ekonomi Kreatif baru saja mengunjungi ini nah Keperhasilan eh, saudara saya ini eh, memang perlu mendapat contoh tauladan bagi kita bagaimana kita menerapkan suatu ilmu yang kita miliki untuk eh, di samping untuk memenuhi eh, kebutuhan beliau sendiri dan juga untuk memberikan eh, inovasi kepada masyarakat yang ada di sekitar Koto Oke, okay, baik, uh, baik Prof. dari uh, kacamata pengetahuan uh, bidang dari profesor keahlian, adalah lingkungan. Bagaimana pendapat Prof tentang uh, kondisi lingkungan dari kolam-kolam uh, yang dibuat oleh uh, Bapak Suhemi ini, dan sehingga bisa menjadi produktif dan menghasilkan, dan juga mensejahterakan uh, warga desa ini gitu, yang dikenal dengan desa. Patin, ya, nah, Desa Patin Gimana Pro? dari segi keilmuan Prof? Ya, uh, Kalau ditinjau dari segi keilmuan Maka uh, Penerapan dari ilmu Yang dimiliki oleh Saudara Suhaini me Merupakan Suatu kebijakan Untuk mempertahankan Lingkungan itu dengan baik Terutama dalam budidaya Ikan sehingga bibit-bibit uh, ikan dapat dihasilkan sendiri dan dapat dikembangkan sendiri. Jadi tidak uh, hanya mengambil dari uh, sumber daya yang ada, dari sungai atau dari danau misalnya, uh, mereka sudah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bibit sendiri. Nah ini bisa untuk mempertahankan uh, apa yang kita sebut dengan uh, keragaman genetik atau plasma nortfah sehingga eh, tidak eh, kepunahan itu bisa dipertahankan eh, kembali untuk tidak eh, mempercepat kepunahan sebenarnya sehingga di dalam ilmu lingkungan itu eh, itulah sebenarnya bagaimana kita mempertahankan eh, plasma nortfah genetik dari Alam ini, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun uh, hewan, gitu. termasuk di sini adalah uh, ikan. Gitu. Oke, okay. baik mahasiswa-mahasiswa uh, seluruh Indonesia, uh, kita sudah dengar uh, pendapat dari pakar ahli lingkungan bahwa apa yang dilakukan oleh uh, Bapak Suheni ini sangat menjaga lingkungan dan kemudian prosesnya dari pembibitan sampai ke pembesaran itu melalui sebuah uh, analisis dampak lingkungan yang luar biasa dan itu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Oke, okay. ada pesan-kesan terhadap uh, mahasiswa dan kepada masyarakat umum terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Suhaimi ini, Prof, silahkan Ya, uh, kepada seluruh mahasiswa uh, mungkin uh, apa yang dilakukan oleh Saudara Suhaimi ini bisa menjadi eh, diambil sebagai teladan bagi kita. Jadi bapak-bapak, eh, saudara-saudara mahasiswa bisa mengembangkan diri sendiri. Nah, pengembangan diri sendiri itu diharapkan eh, kepada apa yang kita sebut dengan mempertahankan eh, lingkungan itu sendiri. Gitu. Jadi eh, moto kita sebenarnya bagaimana kita mempertahankan lingkungan dan memanfaatkan lingkungan itu, tapi dalam rangka rangka eh, konservasi sehingga lingkungan itu tidak rusak. Gitu. Nah, dalam rangka rangka konservasi itulah semua ilmu, semua disiplin ilmu bisa eh, menjadi eh, penunjang di dalam pengembangan eh, lingkungan itu sendiri. Oke, okay, baik. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia Kita sudah dengar apa yang menjadi pesan dari seorang profesor dari Riau Kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia untuk menjaga lingkungan Seperti yang dilakukan oleh Bapak Suhaimi tadi Semoga apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya Seperti yang dilakukan oleh Bapak Dr. Suhaimi Baik, buat terima kasih atas ilmunya, Prof. Semoga kita akan langsung wawancara kepada Bapak Dr. Seheni. Terima kasih. Mahasiswa-mahasiswa uh, seluruh Indonesia, Alhamdulillah, pada kesempatan uh, pagi hari ini, kita kedatangan tamu peneliti dari Institut Teknologi Bandung yang datang jauh-jauh dat dari Bandung menuju tempat ini Oke Oke selamat pagi Pak Imran ya Pak Imran Nah apa tujuan dan uh, uh, keinginan dari Pak Imran selaku peneliti dari ITB hmm. untuk datang ke sini Pak Iya jadi uh, salah satu program dari ITB juga itu ada pengabdian untuk masyarakat Oke okay. nah salah satunya kami membuat perangkat yang bisa diaplikasikan ke masyarakat Nah Alat yang kita buat itu berhubungan dengan uh, dengan monitoring perairan, monitoring air dan perairan. Oke. Okay. Nah, kami sekarang ada di Riau di Koto Masjid di uh, tempat pembudidayaan patin nah, untuk menguji alat kami supaya bisa tepat guna di uh, lokasi ini gitu. Oke, baik Pak Imran. Kenapa Pak Imran memilih uh, tempat ini sebagai tempat pengabdian dari Bapak dari ITB? Ya, institut teknologi Bandung, teman-teman semuanya, ya. itu kenapa? Uh, kalau alasannya, ya karena kan salah satu penerapan teknologi ini untuk untuk budidaya, ya, dan mm -hmm. budidaya patin di sini ya cukup banyak, mm -hmm. uh, cukup berkembang, dan teman-teman dari, dari budidaya, pembudidaya juga butuh. Perangkat kita juga. Hmm, baik, baik. Jadi ada ada kebutuhan gitu untuk untuk monitoring sensor untuk uh, kualitas air di sini ya, ya. kemudian kami uh, ke sini gitu Oke, okay, baik. Nah setelah bapak kesini, uh, apa kesan dan pesan bapak kepada mahasiswa seluruh Indonesia? Oh, oh iya, uh, sana ya. Sebenarnya kalau kalau udah kuliah gitu, kemudian kita belajar itu juga harus berpikir. Itu nanti ilmunya diterapkan kayak gimana gitu. Nah sebenarnya di Indonesia juga banyak yang butuh ini, butuh itu. Nah kadang kita tuh nggak nggak connect, nggak gitu, ketemu gitu. Orang yang butuh dan orang yang bisa itu kadang nggak ketemu gitu. Okay. Nah Jadi kalau misalkan kita bisa bikin alat gitu, ya publikasikan gitu. Terus datengin tempatnya, misalkan kita bikin alat untuk perairan tadi, ya tempat budidaya, kemudian tanya... Karena kalau misalkan kita nggak nanya juga, nanti kita nggak tahu orang budidaya butuhnya apa, seorang dari bidang apa gitu, misalkan ada dari bidang mesin butuh ini, kita bisa bikinin gitu, ya harus harus didatengin gitu. Jadi harus ketemu lah sama orang sebenarnya dan ilmunya harus bisa diterapin sih. Gitu. Oke, hmm. baik luar biasa, teman-teman sudah mendengarkan dari tim ahli yang dari Institut Teknologi Bandung hmm. lakukan penelitian di sini hmm. untuk menguji. Uh, alatnya uh, Sensor dalam gitu. sensornya untuk uh, kegiatan proses kelancaran dalam uh, budidaya. budidaya ikan patin ya. ini, gitu ya. ya. Mungkin terakhir, Bapak ada pesan-pesan, ya, pesan kepada seluruh uh, mahasiswa Indonesia. Ya, kita tahulah sekarang kondisi pembelajaran lagi lagi sulit, jadi ya, berusaha lebih kerasa mungkin supaya. Ilmunya tetap bisa dapat, bahkan kalau bisa lebih gitu. gitu. Oke. Okay. Kita kondisinya lagi sulit sekarang, tapi ya bersabar aja gitu. Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Imran, terima kasih mahasiswa. Itu ada testimoni wawancara dari peneliti dari ITB. Semoga bermanfaat. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hai seluruh mahasiswa uh, di Indonesia. Pada hari ini kita akan melakukan sebuah proses uh, interview atau wawancara langsung di olahan ikan patin menjadi beberapa produk kreatif yang e, bisa dijual ke masyarakat dari seekor ikan patin nah kebetulan kita pada pagi hari ini sudah ada tokoh masyarakat yang ada di e, koto Kampar ini ya yang mengolah e, ikan patin itu menjadi sebuah produk yang berguna nah Bapak Uh, dengan bapak siapa? Wan Chandra. Wan Chandra, nah Pak oh. Wan Chandra boleh diceritakan uh, ini produk apa gitu yang ini? Oke. Okay. Uh, Pak, uh, kebetulan di Kampung Patin uh, sudah mempunyai olahan ikan patin ini Pak. sudah mempunyai 12 turunan. 12 dari, turunan 12, dari, 12, ikan, dari ikan patin. Dari ikan patin. Ya. Apa aja pak turunannya uh, salah itu? Salah satunya ini ada abon abon ikan patin. Oke okay, ada abon. Uh, kemudian hmm. ada bakso, hmm. ada nugget, hmm. ada uh, ikan asin, Ra asap. Hmm. Terus uh, banyak yang lain yang mungkin sudah habis di sini pak. Hmm, uh, betul. Jadi sudah 12 turunan. 12 turunan, salah satunya teman-teman mahasiswa yang sudah di packing cantik begini dari ikan patin itu dijadikan abon nah proses pembuatannya itu perlibatan masyarakat seperti apa Bapak? oh di sini Pak uh, sudah mempunyai kelompok-kelompok UKM oh ada kelompok-kelompok UKM yang okay. mempunyai uh, beberapa orang anggota setiap UKM nya mm -hmm. ada yang sampai 5 anggota satu UKM oke okay. nah. oke okay. dari satu, satu uh, kelompok, kelompok UKM. itu UKM kemudian setiap masyarakat satu rumah satu kolam gitu ya pak ya? Uh, bukan satu kolam pak, uh -uh. sesuai dengan moto kota masjid itu uh -uh. tiada rumah tanpa kolam, jadi rata-rata uh, masyarakat kota masjid mempunyai kolam, walaupun okay. tidak mempunyai kolam masyarakat tersebut dia pasti uh, menyewa kolam orang lain. Hmm, nah. begitu betul, betul, betul, sehingga setiap rumah menghasilkan ikan patin. ikan patin dari uh, dari ikan patin segar tadi itu akan diolah menjadi 12 turunan 12 produk turunan. yang bisa dipasarkan ke masyarakat. Hmm, luar biasa. Oke, okay. jadi satu bungkusnya berapa, Bapak? Uh, ini satu bungkusnya yang berat 250 ratus ribu. 10.000. Yeah. Dan itu dipasarkan ke mana? Kita sudah sampai memasarkan uh, kalau untuk produk olah ini, Pak. Mm Heeh. -hmm. Baru, seperti uh, supermarket. Oh, sudah sampai uh, ke supermarket. Yeah. Oke. Di Pekanbaru. Pekanbaru, di luar provinsi Riau ada ya, Pak ya? Oh, ada Pem ya, melalui online, Pak. Ah, teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia jika ingin mencoba men mencicipi rasa olahan ikan patin ini dengan 12 varian tadi, itu bisa di online di mana Bapak? di online uh, webnya ada di oke okay, nanti kita akan nanti, kasih webnya ya. kemudian teman-teman kita akan lihat juga ini Pak, boleh kita lihat ada olahan nugget ya Pak ya? ini nugget ah, ya. nugget, ini namanya nugget? neva, neva. Ini, selain uh -huh. nugget neva UMKM di graha pertama ini uh -huh. namanya neva neva ya, graha pertama neva di itu turunan oh, iya. yang kedua? Ini turunan yang kedua dari patin juga. Dari patin sumbernya. pak. Sumbernya. Yeah. Ah, oke okay, baik. Kemudian ada ini telur apa? apa? Bakso. Bakso. Uh. buat pegang ini yeah. ada mungkin? Oh ini bakso. bakso. Kalau ini harganya berapa pak? Dua puluh ribu pak. Dua ribu yeah. satu ini. Oh oke oke. Itu luar biasa. Enak ya. Biasanya kita bakso itu terbuat dari daging. Kalau ini terbuat dari ikan patin. Nah penasaran saya ingin mencobanya nih. Itu selain naga, patin. Apalagi ya bapak? ini ya? ada oh ada ini apa namanya? Ah, ada juga nih teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia oke okay, ada ini terbuat dari apa pak? batagor, batagor ikan batagor. Nah, dari batagat. ikan patin juga dari ikan patin juga? Iya. oh luar biasa ada lagi nih produk yang lain bapak ya yang dihasilkan oleh ini ini, ini sama ini hmm. nah ini Uh, nugget ko, uh, koin ikan rasa sayur Serang ya Rasanya beda ha. Rasanya beda Rasa sayur Rasa sayur yeah. ya Pak ya Oh luar biasa Jadi teman-teman Bapak ini selaku ketua, bukan, dari... ketua uh. bukan ketua Kita termasuk pelaku usahanya Pelaku uh. usahanya Oke okay, baik Ini ada lagi Bapak Ini olahan apa Ini olahan bak... somay Somai, somai. Nah, ubi, itu dari ya? ubi ah dari ubi nah, itu produk tambahan oh, produk tambahan ubi oh luar ada kita. lagi kerupuk kulitnya pak nah ini kalau ini dari apa itu dari ikan pak dari ikan nah, patin juga ya digabungkan dengan apa baksonya uh, ah siomay digabungkan dengan bakso, bakso ikan patin yeah. ah luar biasa yeah. banyak turunannya dan kemudian ah ah ini yang luar biasa yang... dari kulit ikan patin dari kulit ikan, ikan patin. patin jadi teman-teman semuanya mahasiswa seluruh Indonesia bahwa ada uh, kulit ikan patin yes. dijadikan dia kerupuk dan rasanya enak sekali ya enak Pak, sekali Pak eh. uh -uh. bisa dimakan langsung itu inspirasinya dari pro, uh, sumber ikan patin itu dijadikan 12 produk itu dari mana Bapak uh. Pertama ada melalui pelatihan-pelatihan, kemudian ada inspirasi baru, inovasi-inovasi baru dari kelompok-kelompok. Mm -hmm, betul. Oh, sehingga yang, yang intinya Pak, mm -hmm. tujuannya bagaimana dalam satu ikan itu tidak ada yang terbuang. Oke, jadi nah. semua yang uh, dari ikan tadi itu bisa termanfaatkan. Bisa termanfaatkan gitu, ya? semuanya. Baik, nah. baik. Nah ini menjadi uh, informasi adalah adalah dapat penghargaan dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, yeah. nah dapat uh, 50 desa wisata yeah. dari ekonomi kreatif, nah, anugerah desa wisata, desa wisata. Yeah. itu luar biasa. Bagaimana cerita perkembangannya itu, Bapak? Uh, kebetulan uh, desa Kota Mesjid ini kan termasuk desa uh, wisata mm -hmm. di Kabupaten Kampar dan Riau salah satunya adalah desa kota masjid yang dapat uh, de, anu, uh, gelar desa wisata. Desa wisata. Kemudian dalam gelar uh, desa wisata kita mengikuti lomba tingkat nasional untuk anugerah desa wisatanya. Mm -hmm. uh, kita termasuk 50 besar di secara nasional uh, untuk anugerah desa wisatanya. Hmm, baik nah. 50 desa wisata yang diberikan anugerah dari kementerian uh, ekonomi kreatif. Nah teman-teman mahasiswa, iya. nah termasuklah olahan pastin ini yang dijadikan 12 varian 12 Ya, Bapak varian, ya, ya. Hmm, enak sekali ini kerupuknya gitu ya Nah jadi, jadi kalau teman-teman mau order atau mau coba ya nanti kita bisa beli secara online nanti online itu kita akan kasihkan di akhir program ini Nah gitu, kemudian apa pendapat Bapak terhadap pelaku usaha di desa ini dengan adanya desa wisata ini, bagaimana perekonomian masyarakat Bapak uh, harapan kami itu kepada masyarakat uh, supaya setiap masyarakat itu Pak ada punya usaha uh, supaya jangan ada uh, supaya Zero pengangguran Oke okay, uh, Zero itu pengangguran. intinya, intinya yeah. gitu ya Pak ya dengan adanya uh, ini gitu yeah. ya saya lihat tadi bahwa setiap rumah ada uh, kolam ikan yeah. patin gitu ya Pak yeah. ya Nah sehingga dengan adanya kegiatan ini dengan ada program ini Uh, tidak ada lagi uh, pengangguran, pengangguran yeah. di uh, rumah tersebut gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang Bapak harus sampaikan kepada masyarakat Indonesia? Uh, pesan saya, uh, Kampung Patin adalah merupakan desa penghasil pro, uh, ikan terbesar di Riau uh, Tentu kami punya harapan uh, pertama kepada pemerintah Supaya tetap membina uh, dan uh, mendampingi setiap kegiatan-kegiatan yang bisa kita kembangkan yang kemudian uh, kami juga berharap kepada pemerintah atau pelaku-pelaku usaha lainnya supaya bisa membantu kami dalam pemasarannya baik eh, dalam daerah ataupun luar daerah. Oke, okay, ya. baik itu pesan-pesan nah, teman-teman seluruh uh, Indonesia mahasiswa yang ikut program ini. Oke, okay. untuk lebih jelasnya dan lebih lanjutnya mari kita uh, wawancarai dan diskusi tentang uh, proses awal dari inisiatif menjadi desa wisata berproduksi uh, dari ikan patin sehingga dia menjadi 12 varian ini. Oke, okay, tune uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masih di area uh, kolam dari Bapak uh, Suhemi dan alhamdulillah teman-teman mahasiswa dan uh, Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia pada pagi hari ini kita jumpa dengan istri dari Bapak Suhemi. Yang mengolah ya, uh, ikan patin itu menjadi dua belas varian tadi. Ada ikan salai, kemudian nugget, bakso, siomay, dan kemudian ada abon, ikan asin, dan uh, kerupuk kulit tadi. Nah, uh, yang menariknya pada kegiatan ini adalah uh, peran dari uh, ibu dari Bapak Suhaimi. Ini adalah uh, memperdayakan masyarakat. Nah, Oke, okay. selamat uh, siang, Ibu. Okay. Nah kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin memberi apa, me bertanya dan memberikan uh, sebuah inspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia uh, Seperti apa penglibatan uh, masyarakat yang dilakukan oleh Ibu dalam pengolahan uh, dari patin menuju bahan-bahan uh, makanan yang terdiri dari 12 olahan tadi Ibu Bisa diceritakan Ibu? silakan. Uh, kebetulan di sini olahan kebetulan saya yang pegang ya uh, cocok dengan dengan ini uh, jabatan ibu-ibu ya. ah, masak-masak pasti jurusannya ibu-ibu ya okay. uh, di sini saya melibatkan juga ibu-ibu masyarakat di sini kami ada di sini ada sepuluh orang mm -hmm. ya kerja rutinitas setiap hari okay. uh, dengan membuat olahan, -olahan tersebut mm -hmm. alhamdulillah uh, uh, Ibu-ibu tuh bisa lah membantu uh, meningkatkan uh, ekonomi rumah tangganya, sebenarnya mm, uh, membantu bapak-bapak lah ya. Iya. Oke. Okay. Mm. Nah itu uh, olahannya tadi dalam bentuk apa saja, ibu dari. Uh, apa ya e, ikan patin tadi e. itu ibu berhasil mengolah dalam bentuk apa saja e, itu dari ikan patin segar itu dari patin kita sendiri dan juga penduduk mm -hmm. sekelilingnya mm -hmm. e, kita olah e, itu ada bermacam-macam produk ya yeah. itu dari ada ambon tadi abon, ada okay. nugget, nugget, ada bakso bakso goreng siomay mm -hmm. risoles dan dan lain-lainnya mm -hmm. e, itu ada risoles e, juga e, ya oke okay. mm -hmm. so, mm -hmm. itu Uh, bentuk kegiatan yang ibu lakukan dan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk dapat uh, terlibat dalam pengolahan ikan patin ini seperti apa awalnya ibu? Uh, dulu saya per pertama coba-coba ya coba-coba mm -hmm. uh, dari satu produk mm -hmm. uh, kita coba dari satu produk uh, itu belum dikenal orang pertamanya ya, ya akhirnya kita udah kenal dengan satu produk, ya kita coba dengan yang lain lagi, bikin inovasi-inovasi. Mm. Mm. Dan juga e, setelah saya, selain saya, e, banyak juga ibu-ibu yang ikut di sini. Mm. Ada berapa ibu-ibu mm. yang mempunyai usaha seperti saya, mm. e, setelah e, melihat saya. gitu Oke, okay. uh. baik-baik. <laughs> uh. Terus bagaimana keterlibatan pemerintah dalam upaya uh, pengembangan usaha ibu ini? Ibu. Kepelibatan pemerintah ada uh, seperti uh, kita kan uh, ada juga uh, dibina pemerintah seperti perikanan, mm -hmm. uh, dinas perindak mm. dan juga seperti BI. Mm -hmm. ya. Mereka ada uh, kadang dalam peralatan, dalam mm -hmm. promosi ya, dan lain-lain, ada -lain. nah, juga mm -hmm. pelatihan. Mm -hmm. nah, Baik. Dan, nah sekarang dari olahan yang sudah Ibu dapatkan ini. Bagaimana uh, hasilnya, Bu, kepada masyarakat? Uh, Alhamdulillah, uh, maksudnya uh, diterima atau tidak gitu uh. ya? Uh, uh. Efeknya kepada masyarakat seperti apa uh, ya? Dulu uh, masyarakat ikan biasa uh, kenal cuma dengan ayam mm -hmm. uh, sapi. Betul, sekarang dengan adanya produk ikan, uh, otomatis uh, masyarakat kita udah. Membudayakan untuk makan ikan Berarti itu sehat kan Apalagi okay. untuk anak-anak ya betul nah, uh -uh. Jadi udah kita secara langsung Mengenalkan produk ikan itu Dan mereka alhamdulillah terima uh -uh. Kan memang ikan itu kan sehat kan betul uh -huh. Terjadi perubahan pola makan Akhirnya. Dari masyarakat gitu ya Dari konsumsi ayam Menjadi terbiasa memakan uh, ikan iya. Selain itu juga akan menambah Kesejahteraan masyarakat uh -huh. Uh, berikutnya, ya, terutama ya. yang ketiga tadi ibu mengatakan ada pemberian keahlian. Nah Itu yang memberikan keahlian kepada masyarakat 10 orang tadi itu seperti apa, ibu? Uh, kita, uh, ya dari kita kita kita latih mereka, kita beri mereka uh, gimana cara mengolah yang baik, bagaimana mm -hmm prosedurnya gitu mm -mm, ya. Mm -mm. ya, akhirnya mereka terbiasa, mm -mm. terbiasa tentunya itu begitu. Gitu, Oke okay, baik teman-teman, artinya ibu-ibu uh, masyarakat kampung ini dilatih oleh uh, ibu uh, ini, ibu ini ya, Bu Yed, nanti dibantu. Uh, kemudian setelah itu mereka singgah ahli dan mereka bekerja di uh, tempat ini gitu. Nah uh, terakhir ibu dari apa yang sudah ibu lakukan apa uh, Nampak keberhasilan atau efeknya kepada masyarakat itu yang yang besar gitu bu? Kalau efeknya ke masyarakat yang, yang besar itu e, terutama itu pasti e, bisa menolong suami gitu ah, ya. Nah, Oke okay. baik. Dan baik. E, kita sebagai contoh, jadi ibu-ibu e, yang lain dia melihat kita udah berhasil pasti mm, yang ikut, mm, Jadi e, bukan kita sendiri aja sekarang, mm, mm, kita libatkan dengan masyarakat lain. Dan bahkan kita uh, ada pelatihan di sini Baik-baik, hmm, nah. itu luar biasa ya teman-teman nah, uh, semuanya Dampak dari apa yang sudah dilakukan oleh uh, Bapak Suhemi dan uh, istri beliau Dalam meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan dan uh, kondisi kampung ini Yang menjadi uh, desa wisata ya. Oke, okay. sebelumnya Ibu, ada yang Ibu sampaikan kepada seluruh mahasiswa? Eh, iya, oh, saya saya kepada seluruh mahasiswa itu supaya kita tuh, kan biasa kita kan mengharap itu negeri atau apa sekarang eh, lapangan pekerjaan itu eh, banyak, betul Kalau kita uh, ada kemauan, jadi iya. bidang perikanan di di Kampar ini betul, ya. uh, jadi kita eh, harus bisa eh, mandiri atau buka usaha sendiri. Gitu. Uh, um, oke okay, baik mahasiswa pesan dari ibu pengusaha sukses dari Kampar bahwa jadilah seorang yang mampu berwirausaha betul ibu ya? Nah, oke okay. terima kasih ibu atas wawancaranya kita akan wawancarai yang pemilik tempat ini yaitu Bapak Suhaimi, stay tune Pak? Okay. baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, oke okay. selamat pagi uh, dan salam sejahtera pada mahasiswa mahasiswa seluruh Indonesia dan uh, Bapak Ibu dosen seluruh Indonesia pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mewawancarai Bapak uh, Shuhemi, salah seorang tokoh inspirasi yang ada di Kabupaten Kampar nah oke okay. pada hari ini uh, kita uh, sudah kedatangan uh, ini, uh, tokoh inspirasi Bapak, ya. perkenalkan saya Fikri dari dosen uh, fakultas psikologi Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini hmm. saya uh, program modul Nusantara dari Kementristek hmm. untuk mewawancarai toko inspirasi. Hmm. Nah, Bapak, boleh Bapak ceritakan tentang uh, diri Bapak terlebih dahulu? silakan Bapak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Uh, saya uh, awalnya uh, merupakan petugas dari pemerintah yaitu dari balai pengkajian uh, teknologi pertanian marpoyan dalam bidang perikanan. Nah ditugaskan di daerah sini. Nah daerah daerah Kam, daerah kota masjid ini uh, merupakan relokasi dari PLTA koto panjang. Ketika kita masuk di sini daerah ini masih merupakan daerah perkebunan. Daerah perkebunan yeah. di mana? setiap masyarakat di sini diberi jatah kebun karet sebanyak dua hektar dan lahan perumahan uh, setengah hektar. Mm. Nah seiring waktu berjalan uh, uh, ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah semakin lama semakin habis sementara uh, perkebunan yang ada tidak memadai. Mm -hmm. Nah, muncullah persoalan di sini. Muncullah persoalan di sini. Maki, maka, maka uh, oleh sebab itu uh, dia ada adakanlah pengkajian teknologi pertanian dalam bidang perikanan di daerah ini. Nah, kebetulan saya adalah salah satu uh, peneliti di badan pengkajian te tersebut. Mm -hmm. Dan saya ditempatkan di daerah sini. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ketika itu, kita mencari teknologi yang paling tepat untuk daerah sini. Artinya, komoditi apa yang paling tepat di sini. Uh -huh. Karena memang, dasar-dasar perikanan di daerah sini sudah mulai ada sejak dulu. Kenapa? Karena di daerah ini dulu uh, di kampung lamanya, tempat tinggal lama itu uh -huh. berada di pinggir sungai. Uh -huh. Baik, baik. Ya, baik. Luar biasa ya, teman-teman uh, sekalian dari latar belakang yang Uh, Bapak Suhaimi ini merupakan ya seorang yang belajar pertama tentang uh, perikanan yang diambilnya dari uh, Universitas Riau dan kemudian melanjutkan program magister S2-nya itu di uh, Argo uh, Argo Argo bisnis ya dari manajemen, manajemen, manajemen Argo bisnis di Universitas Islam Riau dan berkat latar belakang kondisi seperti itu. Menyebabkan Dr. Bapak Soeheni ini berupaya untuk mencari peluang-peluang yang bisa dilakukan di desa ini Karena terjadi proses relokasi oleh pemerintah dan mendapatkan dua hektar lahan tanah Dan saya kita berdiri sekarang, wawancara itu adalah tempat Bapak Soeheni melakukan sebuah proses yang namanya mulai dari pembibitan kemudian ikan kita udah lihat tadi kemudian setelah itu ada olahan yang dilakukan oleh uh, ibu uh, istri dari Bapak Soendi ini. Nah, selanjutnya bagaimana Pak dari apa yang sudah dilakukan tadi itu sehingga muncul ide untuk membuat uh, peternak ikan dan olahan ikan patin menjadi 12 varian ini. Silahkan Bapak. Iya. Yeah. Uh, setelah ditemukannya, komoditi yang paling tepat di daerah ini ternyata komoditi yang paling tepat di sini adalah ikan patin. Oh, okay, ikan patin. Baik. Uh, dari segi uh, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, uh, sehingga ikan patin yang paling tepat. Nah, setelah ikan patin itu uh, berkembang, muncul persoalan. Persoalannya hmm. yaitu bagaimana menjual dari produk-produk tersebut. Baik. Uh, uh, oleh sebab itu, uh, kita melaksanakan inovasi-inovasi baru, yaitu dengan me menciptakan produk-produk olahan dari ikan patin tersebut. Oke. Okay. Iya. Mm -hmm. Kita bikin nugget ikan, bakso ikan, kerupuk kulit ikan, sertila ikan, ada 12 macam produk olahan ikan. Betul. Dan juga ikan salai, ikan, mm -hmm. salai. ikan asap. Mm -hmm. nah, untuk saat ini, ikan asap di daerah ini uh, sudah berproduksi dengan bahan baku 12 ton per hari. Mm -hmm. 12 ton per hari uh, yang satu bulannya itu sudah mencapai 240 ton, 240 uh, ton. Oh, bahan, bahan baku biasa. per bulan. Mm -hmm. Dan itu cenderung meningkat dan cenderung meningkat. Mm -hmm. uh, oleh sebab itu, uh, makanya budidaya perikanan ini berkembang dengan cepat. Mm -hmm. ya. Oke, okay. baik baik. Teman-teman uh, uh, mahasiswa, oke, okay, berkat usaha dan kemudian juga apa yang dilakukan oleh uh, Bapak Syuhemi, akhirnya pada saat sekarang kita sudah akan lihat nanti bahwa satu rumah ada satu kolam ikan, gitu ya. Malah ke depan itu diharapkan one home one. Uh, Interpreneurship. Nah, seperti apa program ini? Bisa Bapak ceritakan, Pak? Seperti apa? Iya. Yeah. So. Uh, kita di sini, karena usaha budidaya itu berkembang dengan cepat, karena kita berusaha membagikan teknologi kepada masyarakat. Mm -hmm. Teknologi uh, Komoditi yang tepat, teknologi yang tempat, dan pembinaan yang tepat ke kepada masyarakat, sehingga budidaya berkembang dengan pesatnya dengan pesatnya hmm, betul. sehingga pada saat ini e, desa ini dikenal dengan e, tiada rumah tanpa kolam ikan ha, tiada rumah Tampak tanpa kolam, kolam, kolam ikan. ikan maksudnya apa itu pak ya hampir setiap rumah tangga perikanan di sini memelihara ikan membudidayakan ikan di sini sekarang sudah tersebar di daerah ini, sudah tersebar kolam itu sudah mencapai 160 hektare. 160 hektar Dengan produksi sehari rata-rata mencapai 15 ton per hari. Hmm, 15, 15, ton, 15 ton per hari. Iya, okay. kita harapkan multi-flayer efek daripada usaha budidaya yang berkembang begitu pesat tersebut, uh, luas sekali kepada masyarakat itu. Luas semoga. Di sana, berkembang pembunian ikan, bersana berkembang budidaya ikan, berkembang pakan ikan, berkembang olahan ikan, mm. kemudian dampak-dampak lain daripada kemajuan uh, peningkatan ekonomi di daerah ini, berkembangnya warung, berkembangnya bengkel, berkembangnya ponsel, berkembangnya uh, Uh, pendidikannya, semuanya berkembangnya. Jadi, multiplier efeknya menjadi luar biasa. Okay. Target kita di sini adalah one house, one intervenyor. Kita harapkan mm -hmm. nanti satu rumah itu satu intervenyor. Mm -hmm. okay. Apabila satu rumah satu intervenyor, katakanlah di rumah itu ada lima orang di sana, mm -hmm. satu intervenyor berarti nanti di desa ini kita mencapai 20% intervenyor. Di, ya. di daerah ini, dan ya. itu saya kira sudah melebihi uh, Jepang. Baik, uh, luar, ya, ya, luar biasa. Ya. Nah Sekarang ya. pertanyaan yang menarik bagi kami nih Pak, ya. dosen, kemudian juga ya. adalah mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia adalah uh, bagaimana Bapak meyakinkan masyarakat, gitu ya, dari awal dahulu untuk mau ikut serta terlibat dalam Pembuatan kolam ikan, pengolahan makanan dari Patin, gitu ya. yeah. sehingga kesejahteraannya itu meningkat. Saya bisa bayangkan bagaimana susahnya, gitu ya, Pak. Yeah. Ya, gimana, yeah. Bapak? Awalnya uh, kita setelah kita menemukan komoditi yang paling tepat, daerah ini, mm -hmm. kemudian uh, teknologi yang paling tepat, kemudian pola pembinaan yang paling tepat. Mm -hmm. Nah, masyarakat itu butuh dia sosok success story. Ah, nah, okay. kita tampil di sana sebagai sosok sukses story mm -hmm. ya. Tadinya kita tidak punya kolom akhirnya mempunyai kolom kita tidak punya usaha punya akhirnya punya usaha kita tidak punya uh, uh, rumah punya rumah karena kolom Jadi, uh, uh, kita muncul sebagai sukses story di sini mm -hmm. Nah, yang paling penting di sini kita uh, sebagai sukses story kita harus berani berbagi kepada masyarakat, ah, Asia, berbagi, membagikan okay. teknologinya, membagikan uh, uh, dan mencarikan cara-cara untuk supaya usaha itu berkembang. Misalnya dari segi, dari segi permodalan, mm -hmm. dari segi permodalan uh, di sini setelah teknologi ditemukan, komoditi ditemukan, persoalannya adalah permodalan, permodalan. Mm -hmm. Ketika mm -hmm. itu Bang, bang belum percaya kepada kita. Dan mm -hmm. oleh sebab itu kita cari akal lain, yaitu dengan mencari uh, CSR di sini. Oh, CSR, CSR. Okay. Mm -hmm. Kebetulan dalam hal ini kita uh, bekerja sama dengan CSR Telkom. Mm -hmm. Ya, uh, kapanpun masyarakat uh, butuh dana, asal rekomendasi kita itu akan keluar. Dananya, iya. Okay. Sehingga di sini disalurkan dana itu sudah mencapai 15 miliar 15 miliar 15 miliar hmm. dengan pola uh, pinjaman lunak sekali hmm. Pinjaman lunak hmm. dan mudah sekali baik, baik. Alhamdulillah karena dengan uh, berjalannya CSR tersebut di sini Berharganya CSR di sini uh, Desa kita ini, saya dan desa kita ini dan program di desa ini mendapatkan penghargaan nasional CSR Award. Okay. CSR reward dan hmm. uh, diikuti oleh penghargaan-penghargaan lain seperti SMBA Award, hmm. Adi Bakti Nino Bahari, Adi Bakti Maner dalam uh, bidang uh, pelatihan, dalam bidang budidaya, hmm. dan penghargaan dari pemerintah uh, provinsi dan kabupaten. Yes. Oke, okay, baik mahasiswa sekalian. Luar biasa ya, kita di mewawancarai orang yang bisa menginspirasi hmm. kita dan itu diakui oleh negara diakui oleh masyarakat dan perbankan atau mungkin juga perusahaan mm -hmm. Nah, sekarang Bapak, tantangan terbesar dalam usaha ini yang mungkin Bapak rasakan itu apa, itu Bapak, sekarang? Uh, tantangan yang paling besar yaitu sebetulnya uh, bagaimana memanfaatkan teknologi uh, yang ada teknologi, katakanlah teknologi IT, uh, internet bagaimana kita cara memasarkan produknya itu produk itu menjadi lebih luas dengan mass media atau online itu. Mm -hmm. Dan itu memang sedikit agak kesulitan di masyarakat ini. Mungkin ini disebabkan oleh posisi kita yang jauh di desa, kemudian tingkat pengetahuan masyarakat dalam bidang IT. Mm -hmm. Jadi itu yang menyebabkan tapi kami yakin di sini Lambat laun, itu akan uh, berkembang dan bisa diikuti secara uh, berlahan, dan itu nanti akan kita kuasai sebab dasar-dasarnya kita sudah bikin, di sudah berkembang uh, usaha budidaya perikanan dengan sangat pesat. Oke, okay, ya. baik, terima kasih, Bapak. Ya. Itulah kisah sekelumit tentang bagaimana perjuangan dari seorang Bapak Suhemi yang berasal dari uh, daerah yang jauh dari kota tapi dia berhasil mendapatkan lima penghargaan di Indonesia ini. Mungkin Bapak terakhir dari wawancara kita, yeah. apa pesan Bapak yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Indonesia agar bisa sukses seperti Bapak dari, dari titik nol sampai berhasil mendapatkan penghargaan sampai Kementerian Menteri ekonomi kreatif Sandiaga Uno itu datang ke tempat Bapak Suhemi ini dalam beberapa minggu yang lalu mungkin kita berikan pesan Pak ya. yang paling penting kita yakin bahwasanya kita bisa mm -hmm. lebih lebih kita yang sudah mempunyai dasar-dasar keilmuan baik itu teknis maupun manajemen Ya, saya yakin kita bisa asal kita mau Asal kita mau yeah. oh, karena uh, bagaimanapun uh, uh, yang paling tepat itu adalah uh, usaha yang paling tepat itu adalah sebagai wirausaha mm -hmm. sebagai wirausaha karena uang letaknya di wirausaha begitu cepatnya perkembangan ekonomi di sini karena itu disebabkan oleh wirausaha. Wira kita, kita membangkitkan jiwa uh, kewirausahaan daripada masyarakat. Hmm. Saya yakin di sini saya bisa, dan saya yakin juga teman-teman uh, semuanya juga bisa uh, hmm. untuk itu. Dan bisa mencari um, uh, usaha dan uh, komoditi apa yang dikembangkan di daerah masing-masing yang mungkin dikembangkan di daerah tersebut. Ya. Baik, baik, terima kasih Pak Suhemi ya. sudah berbagi ya. dan memberikan kesan dan pesan kepada uh, mahasiswa kita Semoga ya. mahasiswa, dosen, dan kemudian juga seluruh masyarakat Indonesia dapat mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Suhemi Menjadi toko inspirasi untuk desa ini Sehingga desa ini dikenal dengan desa wisata Uh, ikan patin, nah yang ini, nah semoga kita akan uh, berjumpa lagi di uh, acara kegiatan kita untuk toko-toko inspirasi yang lainnya. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay. baik. Right. Nah, ini ikan salainya tadi yang sudah uh, siap untuk di pasarkan dan siap untuk diedarkan. Yeah. Oke ini coba tengok lagi Oh cantik Nah ikan salahnya disusun nanti akan diedarkan dijual dia beli Nah itu masnya lagi nyusun-nyusun salainya Nah kita lagi mau beli salainya nih. ikan salai patin Nah tuh mbak-mbaknya lagi magang dari undri ya Mbak ya? Dari SMK lagi makan, ya jadi jangan lupa kalau ke Baginang oke okay. ikan patin ikan salai patin. Mahasiswa-mahasiswa uh, seluruh Indonesia kita akan tanya uh, wawancarai salah seorang customer yang datang ke pusat oleh-oleh ikan patin ini jauh-jauh dari Pekanbaru dengan Kak Indah. Nah Kak Indah oke okay. baik Kak Indah. Uh, setelah melalui perjalanan dari pekanbaru ke sini gitu ya dan kemudian melihat tempat ini dan membeli produk-produk ini bagaimana uh, pendapat uh, ka indah terhadap uh, pusat oleh-oleh ini kalau saya pribadi sangat excited banget ya. Tadi sebelum dari sini saya juga udah lihat proses pembuatan ikan salanya dan yeah. penangkapannya sampai pembuatannya, kemudian sampai di sini saya lihat tadi banyak ada nugget, ada abon dan segala macam. Nyamurut saya ini adalah uh, hal yang sangat kreatif gitu ya untuk ikan, apalagi ikan patin sendiri kan tidak semua orang yang bisa suka ya. Betul. Ada banyak yang nggak suka. Dengan hmm. adanya produk ini dia nggak anjir sama sekali dan benar-benar enak gitu. Oh Terus. kakak udah coba udah, gitu ya, tidak udah. anjir dan enak, enak gitu Oke, apa pesannya kak kepada ini, kepada mahasiswa seluruh Indonesia uh, Semoga mahasiswa dapat membantu mengembangkan lagi ya Ini udah berkembang dan semoga semakin berkembang lagi Dengan bantuan -bantu mahasiswa yang ada di Indonesia Nah Oke, baik terima kasih Indah ya. apa yang diwajaranya, ya. semoga Tertarik ya datang ke Pekanbaru ya. untuk lihat produk ini sehingga dikenal dengan desa wisata ikan patin, patin ya. Kampung patin Kampung ya patin. kan? Ah, stay tune good. Oke, okay, semoga nanti kalau ke Pekanbaru kita lihat bersama bagaimana produksi um, ikan patin menjadi 12 varian. Ya. Uh, 12 varian rasa. Tadi kita lihat ya, ada abon, uh, ikan salai, ada ikan salai. Mage. Ada nugget, bakso, siomay, batagor dan sebagainya. Nah sehingga uh, dari seekor ekor ikan patin menghasilkan satu produk yang beraneka ragam yang bisa dijual di supermarket dan juga di luar kota uh, Pekanbaru, terutama khusus provinsi Riau. Ini anak, uh, anak ikan bibit ya. umur uh, berapa? Satu minggu. Satu minggu, oh. Satu minggu tujuh hari. Oke. Okay. Yang tadi dua minggu. Tadi dua minggu ya? Udah oh, mau di pasarkan. Oke. Okay. Betul betul.